Yo what's up apakah apa kabar semuanya? Halo Mabru, jadi kali ini Mabru Ocha bakal mau main CODM Ini CODM Cina Mabru ya Kita main di server Cina lagi ya Karena bingung nih Mabru Ini Oce karanya master nih ya Di akun ini Mabru ya Tapi men Skillnya mantep-mantep banget bro Asli ya Ini rank master Tapi berasa rank grandmaster Kalau misalnya kita main di Garena Atau rank ya, legendary kali ya Ya beberapa dari mereka Skill-skill legendary Serius mah bro ya Nih kalian bisa lihat nih Ini oca win-win mulu ya mah bro ya Tapi ini ada lose-nya nih mah bro Ya Master tuh Wah jarang banget sih uh, kalau di rank master mah bro ya Ya harusnya gak bakal kalah lah misalnya di server Ganon untuk sekarang ini mah bro ya Nah di sini misalnya gara-gara apa nih? K 56 Oke ini tim Ocha kurang objektif dan musuhnya sangat objektif sekali mah bro ya Dan tim Ocha yang beban banyak sekali men Iya sih Itu penyebab kalahnya mah bro Dan yang ini K 11 Uh Musuhnya tuh ada yang lebih jago mah bro. Sampai kill 15 ya. Ocha aja baru kill 11 bro. Dan mereka berempat. Oh, ini benaran nih. Berempat kalah. Gua kill mah bro. Ya, coy, mantep banget dah. Ini sengit sekali mah bro ya. Dan ini Ocha kedua loh mah bro. Tuh, yang pertama orang Master 2, kill 47. Gokil sekali mah bro. Ini skillnya uh, skill-skill skill legend nih mah bro ya, bisa jadi, oke. Okay? Karena Ocha tuh sangat bingung nih asli di rank master ini cukup membuat Ocha sedikit kaget bang bro ya, ya walaupun nggak kaget-kaget banget sih ya. Kalau misalnya baru riset banget wajar lah bang bro. Ini udah lumayan lama ya risetnya ya. Dan kita lihat nih di sini ringnya bang bro. Di sini tertulis sudah sebulan yang lalu bang bro ya risetnya. Oke bulan 11 tanggal 11 ya dan berakhir di awal tahun nanti awal tahun pertengahan juli ya, di situ mah bro menggokil siapain dua puluh ribu ya server kita berapa bro? ya mirip mirip lah ya oke langsung aja deh ucap pengen main mah ya kita langsung kasih paham player-player Cina lagi oke let's go yo mah let's go ucap di dalam game tereng tereng, -tereng. tuh bro. kalian lihat deh itu uh, kalian bisa ngelihat jenis kelamin musuh dan teman kalian, mau ya. Misalnya kalian mau nyari cewek di Chowdom Cina tuh gampang tuh ya. Tapi bisa jadi dia masih bisa disalahgunakan sih, bisa jadi hode. Ya. Oh, oh lu, lu, lu tuh kan MM mantap banget men. Dia udah tahu aja tuh ya. OC bakal lewat situ, bro. Wah. Baru main udah mati loh Oce Wah tuh kalian lihat eme berasa uh, Grandmaster Grandmaster legendary Beuh, udah main ngekat-ngekat ya asli mah berlihat, tuh hoca 35 poin men wah eme ngeri-ngeri sekali bro asli itu wah asli mah bro keren mah, sih, ini btw btwc tuh udah latihan loh sebelum bikin konten tapi kenapa masih Oke. Okay. Nice. Gue harus cut cut nih orang-orang ini. Mohon bersabar ini uji coba. Gokil Ini go kill, go kill sih gokil banget. Kaya, bu bantai-bantai lo, Indo pride bro. Wih, mainnya sokarsi! Wah, lihat tuh ma bro, mereka sangat aktif sekali mainnya bro. Hujan nggak boleh kalah sih ini. Yo, dapat 3 kilo main. Cabut -cabut ya cabut-cabut bro, cabut bro, setup-setup. Jangan lupa setup. the heck? what? Lu bantai lu bener-bener nih orang nih Gue udah kalau marah ya marah mati lu mati lu apa nggak menangis kau deh? maaf bro jadi di sih loh apa enggak menangis kau deh? wah keren keren keren keren gokil nih orang Lagi. Cokarsi lagi dia, main cokarsi mulu. Cape deh, bro bro. Teman kita nggak ada yang nginjak ya? Oh ada. Keren banget dah. Gak nah, bro, cekan gas granat itu baru senjat bisa nembak. Pinter banget tuh, sumpah. Ya, semua uh, lethal taktikal toxic bermain. Wah, gokil mau bro. Lapain ya, sakit banget, bro. Main gas lagi, loh. Aduh, gimana mau nembak kalau dia pakai gas, ya? Udah deh, objektif dikit lah. Nanti lagi mau, bro. Ayo lupa dijaga, Ini habis, Kak. Ini Ini habis, mau, Bro Kalem, kalem Sini ada orang nih Kosong, W. wah mabrur, Bro Bro, hmmm banget ini kalah dikit lagi Bro, tuh, wah kilo nya sih lebih banyak ke dalam mereka ya, cuma tetap banyak kalah ya kalah gitu loh, asli apa anda ini main main banget loh le, dia masih ring master main banget lethal taktikalnya, wah. Gila men. Makronya main banget loh. Wih, asem. Gua grind dik. Ah, kalah. Kalah mabar. Wis tapi lu Ini tereng master apa legend. Tuh mbro, lihatlah mbro. Oh, ya mungkin temen Ocha tidak tidak memberikan bantuan kepada Oce. support terhadap Ocha karena ya itu kill masih pada dikit-dikit banget. Mereka yang 20 oh, ke atas ada 2, ada 3 orang malah. Ya, nggak apa-apalah, oke okay. Oca kill paling banyak tapi tetap, tetap Kalah kayak kalah gitu loh, Mbah Bro. ngeselin itu musuhnya asli loh. Serius, serius, ya. Ini masih master mikro dan makronya jalan. Cemas kau, Dek. Yo ma bro Ocea gak tau nih S&D bakal menang atau kalah ya Tapi Serius Yang tadi tuh bukan Gak dibuat-buat gitu Ocha gak bikin uh, Game itu jadi kalah Ocea gak ngempur Ya Gak ngasih Pure Game itu kalah Tapi kita lihat ini Sekarang Ini Ocea belum update ya Maksudnya belum Ocea download-download skinnya mereka Servernya ya Gara-gara server Cina sih ya Jadi Ocha Ada Banyak CODM nih di hp oke, okay. tiga oish, kagetin aja lu bro bro it's worse the last one, wah, itu dia wuuuh, dia kena apa ya itu mobil kali ya lumayan lho, cak, dapet 4 kills let's go Suan, oh, good job Wah dia plan A bro. Oopsie. yeay good job bro. Huh, go Kocil sih malah. Yang ini sih D S biasa aja sih malu ya skillnya. Ya mungkin mereka kalau di point bagus ya. Tapi yang saya tahu tuh Cina player S yang gila, ya. Yeah. Seperti yang kalian tahu di turnamen-turnamen China Invitation yang Ocha ikutin kemarin ya. Itu kita player-player Garena, mostly kalah di SND, Bro. Mostly. Ya, hard point, control, mungkin kita beberapa menang ya. Keseringan gitu menangnya di situ. Tapi kalau misalnya di SND, kebanyakan kita kalah, Bro. We lost. Ishh Ishh Mana namasnya Uhuhuhuh Mantepan bro Aku bangsa ya coba sniper Oh ini Sniper di kumaha ini Enak, ya? Waduh, maaf bro, jaganya begitu dong. oca mau pakai shotgun, ma bro ya, kita coba shotgun di sini Marauder suppressornya lucu banget ya. Apa oca udah lama gak pake shotgun biasa ya? Kalau oca biasa pakai shotgun sh apa legendary ya sekarang, maaf bro. Tapi suaranya kayak sedikit berbeda. <tuh> wow, nice mau bro. Jump. Oh. Hmm, Mantap sekali, Ma Bro. Source last one. Aiyah, yeah, aiyah. Ampun, Ma Bro kalah. Oce membuat uh, ya apa round ini kalah loh. Sih sebenarnya bukan oce sih. Uh, coba kita pakai DLQ. Ini belum disetting nih snipernya, gak tau nih. ini sniper, tapi nggak tahu nih. Udah mirip-mirip settingannya sama uh, nah nice. settingan ojek yang di server jareda, ma Bro. Jadi ya harusnya mainnya gameplaynya udah sama, Bro. Wah, ga, ga, ga, ga. Ini sensitivitas sniper masih acak-aduk ini. Wow, bro. <laughs> Mantap bro, ya. uh, tapi uca masih greget sama poinnya, bro ya. Itu yang terjadi di game-game sebelumnya OC, mau pas lagi latihan ya. Serius itu yang terjadi bro. Seperti itu rasanya ya. Tadi yang kalian lihat tuh di hardpoint point. Wah. Sweek sekali. Uh, apa ini? Kalian tahu artinya? eh yeah. cindo cindo kasih tahu artinya <laughs> oh nice Garena player anca ayo apa nih sini wicang sultan ya ma bro tidak sultan saya ayo masih lama buat ke GM tapi benar-benar aneh GM ya eh, maksudnya master ini skillnya udah pada kayak GM atau legend loh ma bro ya keren ya yeah, jadi kali ini ma bro hoice mau bagai ginian seperti seperti biasa <laughs> Kalian ngerti enggak ini ya? Ngerti enggak? Kalian ah. Ini ini show show show show. Ya ini oh episode begini seperti biasa, maaf bro ya. Seperti yang pernah ocha bikin di video sebelumnya ya. Oke ya udah. Mabrur gitu aja untuk video kali ini. Mabrur ya, makasih banget udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian, dan jangan lupa subscribe serta aktifkan lonceng yang ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video dari OCDZ Terus untuk kalian yang pengen beli akun game COD atau game lain, langsung aja follow Instagram @kita jublin, atau kalian ingin dijokiin rank kalian sampai legendaris ya, nggak seperti master ini ya. Mabrur ya, langsung aja follow Instagram @kita joki Titikin mabrur ya, oke ya. Yep, see you, bro Dadah, semuanya. Yaudah, dadah, semuanya. See you next!